hati ibu Pertiwi, sedang bersusah hati, air matanya berlina, masintan yang kau kenal. dan gunung sawah lautan simpanan kekayaan kini ibu sedang lara berintih dan berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai Dan Bapak banggakan Mudah-mudahan nilai yang kamu peroleh Bisa dijadikan Tolok ukur Dalam keberhasilan Kalian belajar Mudah-mudahan kalian sukses Ibu pertiwi, bersusah hati ah. Matanya berlina Masintan yang kau kenal Hutan gunung sawah lautan Tak